Baiklah persahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Yuen akan menyuguhkan informasi terbaru dan pastinya kabar-kabar update mengenai idola kesayangan kita ini. Di kabar pertama persahabat ya ada kabar gembira dan tentunya ini kabar yang sangat membanggakan. Alhamdulillah lesti kejora berada di nomor pertama peringkat pertama persahabat ya. Masya Allah. Jangan lupa juga untuk semuanya voting di aplikasi JUKS ya. Alhamdulillah, Lesti Kejora posisi pertama untuk saat ini. Kita semangat terus untuk dukung karya-karya Lesti Kejora. Mudah-mudahan semakin banyak dukungan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan kita. Kemudian juga persahabat perhatikan diunggahan ig nya Kak Rivi, 59 menit yang lalu bersahabat ya. Berada di perjalanan, sepertinya nih lagi OTW ke acara konser veteran peto ya mudah-mudahan tentunya selama sampai tujuan dan semoga bersahabat dia udah Lesti Kejuara menampilkan penampilan terbaiknya Amin kita hanya bisa mendoakan yang terbaik ya untuk Lesti Kejuara dan berikutnya juga bersahabat ya ada postingan di EGS nya Kak Rivi semalam perhatikan deh bersahabat ya mata Kak Rivi ini tentunya habis nangis bersahabat yang meneteskan air mata Terharu pastinya Kak Arifi melihat Kejora yang semangat lagi Mudah-mudahan Kak Arifi selalu menjaga budaya Kejora terus Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Amin Kita yakin oleh Kejora tentunya pasti bangkit kembali Dan pastinya akan terus bersinar Kita selalu yakin itu Kemudian juga bersahabat ya Ada postingan dari Kak Dewi Sandra Ini kata-kata yang sangat luar biasa Dua jam yang lalu, persahabat, ya, mengunggah sebuah postingan dan ada kalimat caption panjang yang dituliskan. Ini kita wajib simak banget ya. Bismillahirrohmanirrohim. Sebagaimana kita belajar berbicara, maka kita juga perlu belajar untuk diam. Semua orang sibuk dengan pendapatnya masing-masing dan tujuan kita menyuarakan isi hati atau pemikiran kita karena ada harapan ada yang mendengarkan. Dengan motif yang berbeda-beda, namun bicara tanpa ilmu sangatlah berbahaya. Bisa jadi gibah, bisa jadi doa, bisa jadi awal dari bencana kita sendiri. Asli, gua kalau jadi dia nih, gua nggak bakalan ambil keputusan itu. Bodoh banget sih. Dia nggak bakalan berubah. Lihat aja dari dulu sampai sekarang begitu saja. Jangan samain aku sama dialah, aku tuh pintar. Please deh, eo. Kata-kata seperti ini, ingatin kamu sama siapa. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam? Di waktu aku menyuruhmu, menjawab, Iblis, saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Satu kalimat itu menjadi ujian terbesar Iblis, dikeluarkan dari surga dan dikutuk sampai kiamat kelak. Kita bukan iblis, kita manusia, dan manusia begitu lemah jika tidak dibantu Allah. Semoga Allah jaga lisanku, semoga Allah tolong dan kasih taufik bahwa tidak semua hal harus diberi respon. Dan seringkali respons terbaik adalah diam. Jika tidak tahu, diamlah. Jika bukan urusanmu, diamlah. Jika tidak diminta pendapat, diamlah. Jika ucapan kita tidak ada manfaatnya, diamlah. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau hendaklah ia diam. Ini masya Allah, luar biasa. Kata-kata tentunya motivasi, kata-kata bijak, dan tentunya pelajaran juga untuk kita semuanya untuk bisa menjaga lisan kita. Komentar pun banyak sekali diberikan Salah satunya dari akun Siska Underscore Elfianita mengatakan Duh, akhir-akhir ini banyak diingetin mengenai bahaya lisan Tentu bukan sebuah kebetulan Pasti takdir Allah buat saya yang membaca untuk lebih hati-hati Kita tentunya sebagai fans juga mudah-mudahan kita selalu berhati-hati untuk mengucapkan, apalagi bersosial media ketika kita juga harus tentunya diporsir, persahabat ya. Kita hanya bisa mendoakan untuk rumah tanggal Leslar. Semoga baik-baik saja, semoga bisa rukun kembali. Amin. Kemudian juga, persahabat ya, kita lihat ada sebuah postingan momen kembali. Uh, Gledersik, Lesti Kejora, duet bareng dengan Betran Beto. Benar-benar banget ya, Lesti Kejora membuat kita penasaran dan gak sabar menyaksikan penampilannya di acara konser Betran Peto hari ini. Dikabarkan Lesti Kejora menyanyikan lagu egois, ya, kita tentunya semakin gak sabar menantikan penampilan idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga, persahabatnya ada potret kebersamaan Bunda Lesti dan Betran Peto di acara konser. Betran Beto saat gladi resik semalam Masya Allah Leslar bangkit ya Kita semuanya bangkit Kita optimis Dukung Leslar Dukung karya-karya terbaik Lesti Kejora. Kita masih menunggu kejutan dan kabar terbaru berikutnya Janganku mana-mana terus ikuti channel Youtube Lesti Fatih Update Yang akan selalu memberikan kabar-kabar terbaru Mengenai Bunda Lesti Kejora. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min ucapkan terima kasih